Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Segala puji bagi Allah Dan berhubungi bagi daya juala Sehingga Saya dan anak dapat kembali Dalam acara ini Di Jendal Dr. Aritul Setelah pemirsa, Saat ini saya selamat ada di Sebuah kafe, Coffee cafe Yang terletak di Jalan Halulio Kolaka ya, Saya kesini bersantai sambil akan seperti biasa, membawakan materi kuliah secara singkat, jelas, dan saya Budi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu materi kuliah yang berjudul istilah dan pengertian perikatan. Perikatan merupakan istilah yang sangat luas cakupannya. Istilah perikatan sendiri kita bisa ambil dari bahasa Belanda yaitu verwin ya kalau saya ingatkan verwin ya bukan main tenis bukan pula-pula tenis jadi ingat baik-baik verwin tenisnya jangan sampai perikatan istilahnya kita ambil dari uh, bahasa Belanda juga yaitu verwin tenis rest. Mengapa mengapa disini saya mengambil menggunakan istilah perikatan dari bahasa Belanda itu karena sampai saat ini ketentuan-ketentuan tentang perikatan kita mesti menggunakan KUHP perdata yang notabene berasal dari Burgerlijk Wetboek atau BW itu adalah buatan Belanda. Menurut saya budiman, ketentuan-ketentuan perikatan ya, dapat kita jumpai di dalam KUHP perdata atau Burgerlijk Wetboek. Jadi kalau kita jumpai di mana ketentuan-ketentuan per, eh, perikatan itu ya bisa kita cari di dalam BW tersebut Yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia Namun yang udiman, Pengertian tentang perikatan itu Tidak ditemukan di dalam BW tersebut Jadi pengertiannya tidak dijelaskan secara rinci, Ateritai Di dalam BW tersebut Nah kalau kita ingin jumpai Pengertiannya maka kita Bisa melihat atau membuka pendapat para pakar atau trim. Di sini saya menggunakan pendapat dari salah satu ahli hukum perdata yaitu Ibu Maryam Darus Batrosaman. Ya, pendapat ini saya, ambil karena saya anggap ini pendapat yang sangat sederhana dan gampang dipahami. Menurut beliau, perikatan itu adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih di dalam harta kekayaan, ya, jadi dalam, harta, dalam bidang harta kekayaan, di mana ya, pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya yang merupakan lawan lawan janjinya itu wajib untuk memenuhi prestasi tersebut. Kita coba dulu ya. Opini. Nah selanjutnya dari pengertian ini ya kurang lebih kita dapat menarik unsur-unsur penting jadi gampang untuk gampang memahami suatu pengertian ya saya biasanya menarik unsur-unsur pentingnya dulu dari unsur ke unsur itu saya tinggal sambungkan kacanya kalimat-kalimatnya kata-kata pembungus sehingga menjadilah lah Terbentuklah suatu kalimat pengertian Itu trik dalam Membuat Nah ada beberapa unsur penting Di dalam pengertian perikatan Yang disampaikan oleh Mariam Darus Badrus Saman Yang pertama Dalam perikatan itu Harus ada hubungan hukum Ya Hubungan hukum Hubungan hukum secara sederhana Dapat kita maknai Sebagai suatu hubungan Yang diatur oleh hukum Pengurus Sayang Budiman Dalam kali ini Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh Apa itu hubungan hukum Karena itu panjang sekali Ya ini video saya video singkat saja Unsur yang kedua Hubungan hukum itu terjadi antara dua orang atau lebih Jadi unsur yang kedua adalah Dua orang atau lebih Ingat ya Dua orang atau lebih Tidak akan ada perikatan Kalau yang melakukan perikatan Bukan dua orang atau lebih jadi harus dua orang atau lebih. Nah, Untuk yang ketiga, bahwa Perikatan tersebut itu masuk dalam ranah bidang harta kekayaan atau bidang hukum harta kekayaan yang dalam bahasa hukumnya kita kenal ya istilah rah", hukum harta kekayaan seperti tulisan buah ini ya termohonlah. Jadi. Ya terjadinya di dalam lapangan itu lapangan bidang atas kekayaan. Nah selanjutnya unsur yang keempat adalah harus ada pihak jadi ada dua pihak di sini karena dari kalimatnya tadi pihak yang satu ya berhak untuk menuntut suatu prestasi dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Di dalam pengertian tersebut, bagi kita kenal ada dua pihak. Di dalam suatu perikatan, ada dua pihak. selalunya ada begitu. Ya. Pihak yang pertama adalah pihak yang berhak untuk menuntut suatu prestasi. Untuk menuntut suatu prestasi, ya ingat, nah, jadi dalam perikatan itu, ya, perikatan itu selalu ada dua pihak. jadi Bukan hanya perikatan yang lahir dari perjanjian siwa menyewa saja bukan, bukan hanya perikatan yang lahir dari perjanjian yang pinjam-pinjam saja Yang oleh teristilah kerbitur dan debitur Tapi semua perikatan yang, apa, Semua perikatan yang lahir dari perjanjian manapun ingat perikatan itu lahir dari perjanjian Entah perjanjian jual-beli, siwa menyewa, pinjam-meminjam, siwa pakai dan sebagainya Pasti akan melahirkan namanya dua pihak ya. Pihak pertama adalah Pihak yang Berhak menuntut suatu prestasi Ini kita istilahkan dengan pihak Kreditur Jadi kalau ada pihak Yang punya hak Simpelnya pihak Yang memiliki hak itu namanya Kreditur ya. Dia ada hak sehingga dia punya Kenana untuk menuntut suatu prestasi Dari lawan janjinya Lawan perikatannya yang selanjutnya adalah pihak yang wajib untuk memenuhi prestasi. Pihak ini kita kenal dengan istilah debitur. Jadi ini pemahaman dasar dari perikatan. Ingat selalu istilah kreditur dan debitur. Perikatan apapun, ya, dia lahir dari perjanjian apapun pasti ada namanya kreditur dan debitur. Itu ya, jadi debitur adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi. Nah, unsur yang berikutnya ya, adalah prestasi. Prestasi itu ya, ini unsur kelima dalam sebuah perikatan. Harus ada prestasi. Prestasi itu adalah objek, ya, objek yang diperjanjikan, yang diperjanjikan. Nah prestasi sendiri di dalam pasal 12.34 KUAP perdata Atau guru kelepuk Yang biasa kita kenal istilah BW Itu ada tiga Jadi pasal 12.34 BW ya, Menyatakan bahwa prestasi ada tiga Yang pertama Prestasi dalam bentuk menyerahkan sesuatu Yang kedua Prestasi dalam bentuk Melakukan, atau berbuat sesuatu Atau melakukan sesuatu Yang ketiga Prestasi dalam bentuk Tidak berbuat sesuatu Ini tiga prestasi Nah, jadi Inilah materi Kuliah pada hari ini Singkat, jelas dan padat Dari saya sekian Sampai ketemu Pada acara berikutnya Pada kuliah berikutnya Wassalam